tambahan dari Karang Taruna Desa Tempursari Kecamatan Kudung Jaya Ku kerjaan, mengkis kurius. So. Negara Buddha, antara kerajaan sembaga lo dengan kerajaan Majapahit. Datangan putri Kit Media kita lakukan sebagai tindakan sebuah hujanmu berubah menjadi besar. Karena ambisi gajah muda untuk menjadikan kerajaan sembaga sebagai negara takutan. Oleh kerajaan Sunda Demak, Perang terjadi. Kerajaan Sunda Demak mengalami kesalahan demi membela kehormatan dan harga murid kerajaan. Tendor Sari Kecamatan Kedung Jajah Ой, да. Ой, да.